Waspadai USD Yen Sedang Rebound Bullish Secara umum, bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi rebound bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD, Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 113.37, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 113.14. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.